Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 5 Hari ini anak-anak akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Sebelum Ustada memulai menjelaskan materi hari ini Silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat Baik anak-anak, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan anak-anak pelajari hari ini, yaitu macam-macam penyakit pernafasan serta properti tari. Pada pertemuan minggu lalu. Anak-anak sudah mempelajari penyakit pada sistem pernafasan. Nah, kali ini Ustazah akan mengulang kembali dan menambahkan beberapa penyakit-penyakit pada sistem pernafasan. Macam-macam penyakit pada sistem pernafasan manusia yang pertama ada emphysema, yang kedua asma, yang ketiga kanker paru-paru yang keempat TBC, yang kelima bronkitis dan keenam pneumonia dan masih banyak lagi penyakit penyakit pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada emfisema. Emfisema itu merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembeluh darah pada paru-paru kemasukan udara sehingga membengkak. Yang kedua ada asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan bisa disebabkan alergi. Alergi apa saja? Bisa alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu udara atau suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan yang sangat dingin. Kemudian ada kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru akan terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh Salah satu pemicunya adalah kebiasaan merokok Nah yang keempat adalah tuberkulosis atau bisa disebut TBC TBC itu merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Namanya Mycobacterium tuberculosis Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru akan mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan atau yang disebut bronkus akibat dari infeksi. Gejalanya, penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita bronkitis akan mengalami sesak napas. Lalu Pneumonia. pneumonia merupakan peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri, nama bakterinya streptococcus pneumoniae Penyakit ini bisa juga disebabkan oleh virus ataupun jamur Gejalanya batuk berdahak, mengalami sesak napas, Dada terasa nyeri dan demam tinggi Nah, selanjutnya anak-anak akan belajar mengenai properti tari Masih ingatkah kalian apa itu properti tari? Nah, properti tari itu adalah sebuah benda atau alat yang digunakan untuk menari sebagai pelengkap atau untuk memperjelas tema dan juga memperindah tarian Nah, tari yang pertama itu ada Tari Kipas Tari Kipas berasal dari Sulawesi Selatan Tari Kipas menggunakan properti kipas Lalu ada Tari Payung Tari Payung berasal dari daerah Sumatera Barat Tari ini menggunakan properti payung dan selendang Selanjutnya ada tari serimpi Tari serimpi berasal dari Jawa Tengah Tari serimpi menggunakan properti selendang Dan ada tari jangger Tari jangger berasal dari Bali Properti yang digunakan ada kipas dan selendang Sebelum melakukan peragaan tari, ada yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, apa saja? Nah, persiapan yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan bentuk karya tari, kemudian memilih karya tari. Yang ketiga, menentukan jumlah penarinya ada berapa. Dan yang keempat, memilih properti tarinya, disesuaikan dengan temanya. Dan yang kelima, menentukan iringan tarinya atau musik yang akan digunakan. Kemudian akan memilih busana tari, yang pastinya busana ini disesuaikan dengan tema tarian.